Ini memanggilmu kawan, bela bergerak berbagi untuk negeri. Hai, jumpa lagi dengan, dengan kami kelompok well well Berbay. Saya Tidiriani. Saya Nurasyi. Saya Muhammad Rahid Nurutin. Saya Nur Aini Saya Sawi Saya Muji Prihatin Kelompok Welbeng Nyaman. Nyaman Sejahtera Bahagia ye